Ya, balik lagi ke channel gue. Sesuai dengan teaser shorts -shirt gue sebelumnya, kali ini gue akan melakukan unboxing dan first impression dari Sony WHC 520 Ya, WHC 520 ini adalah penerus dari Sony WHC 510 yang sebelumnya sudah pernah gue buat videonya. Yang linknya bisa kalian klik di sini. Oke, nah, seperti apa nih si WHC 520 Apakah lebih baik dari sebelumnya? Yuk! kita mulai aja video unboxing dan first impression nya stay tune ya kita mulai dari melihat packaging nya ya untuk melihat ada fitur apa aja sih di si Sony WHCH520 ini yang pertama, dia sudah mendukung 360 Reality Audio. Apa itu 360 Reality Audio? 360 Reality Audio adalah format yang dibuat oleh Sony supaya kita bisa seolah-olah mendengarkan suara itu dari berbagai sudut. Walaupun sebetulnya headphone itu sendiri kan cuma ada di kuping kiri dan kuping kanan, tapi kita bisa mendengar suara seolah-olah dari belakang, depan, dan sebagainya. Ya. Berikutnya ada tulisan baterainya bisa bertahan selama 50 jam. Dan sudah mendukung koneksi multipoint ini yang di sebelumnya tidak ada, ya. Jadi, kalau dulu itu si WHC 510 dia itu kalau lo habis dengerin, let's say di iPad atau gadget lain, terus mau pindah ke handphone, lo harus disconnect bluetoothnya terus reconnect ke gadget baru, ya. Nah, kalau yang ini enggak, dia multipoint itu dia bisa sampai uh, dua buah gadget yang tersambung bersamaan. Sehingga, ketika lihat selu lagi nonton uh, YouTube di iPad lo, atau ada telepon masuk di handphone lo, lo bisa langsung switch. Ya, itu maksudnya dari multipoint ini. Oke, okay. berikutnya sampingnya kosong di bagian belakang. Nah, ini yang tadi gue sebutin ya: music playback time, maksimum 50 jam. Maksimum ya, ini berbeda-beda tergantung kondisi. Terus volume yang lo pake sebesar se se se keras apa, tapi maksimumnya bisa 50 jam. Yang berikutnya adalah fitur quick charging. Jadi, di sini dengan 3 menit charging itu bisa uh, bertahan sampai satu setengah jam. Oke okay banget lah ya, tiga menit dibalas dengan satu setengah jam. Lalu dia mendukung handsfree phone calls, artinya headphone ini sudah memiliki microphone. Multipoint connection, udah gue jelasin sebelumnya. Lalu di sini ada uh, custom equalizer. Ya, jadi kita bisa sesuaikan uh, tone suaranya sesuai dengan keinginan kita Ada yang nggak suka bahasa terlalu berat Ada yang suka uh, stagingnya lebih bagus dan sebagainya Nah equalizer nya itu bisa di custom Berikutnya adalah voice assist function Jadi dia sudah compatible dengan Siri dan uh, other services ya Seperti Google Assistant Oke okay. Di sini nggak ada apa-apa lagi di bawah cuman ada tulisan-tulisan kecil oh, dan ini made for iPhone dan iPod tapi ini juga works sorry ini juga works with Android yuk kita mulai aja kita unboxing isinya seperti apa ya nah ini box-box Sony kekinian tuh gini nih cuman ini open lalu kita buka nah ini cuman sleeve aja nih kita geser dulu Oke, okay. boxnya sih polos saja abu-abu. Di sini ada panah. Nah, ini kita tekan, lalu ini kita halus. Oh, sure. Tekan, lalu ini kita tarik. Iya. Oke. Okay. Tada. Terbungkus rapih. Ya. Kita buka dulu. Oke, okay. ini headphone-nya OO. Ini headphone-nya ya si WHCHL520 kita taruh samping dulu. Lalu di sini ada kabel charging USB Type C. Ya seperti biasa ya zaman sekarang handphone atau apapun yang ada uh, perlu di charge biasanya cuma disediakan kabel charging-nya aja tidak disediakan power brick atau bonggolnya. Lalu yang berikutnya adalah uh, Buku petunjuk cepat yang biasanya nggak pernah kita baca, ya. Karena ini, ya, barang-barang kayak gini cukup simple dan pretty straightforward. Lah, kalau gue bilang, cara penggunaannya oke. Dalam berbagai bahasa, ya, sip, kita rapihkan dulu. Yup, let's put this aside. Oke okay. Dari sisi bahan Dia hmm, Kalau gue bilang sih desainnya lebih mewah ya Daripada si WHCH 510 Dia plastik ya Plastiknya tapi bukan plastik murah ya Plastiknya ini plastik bagus nih cukup sturdy Ya uh, Ini permukaannya mulus Agak semi doff sih kalau gue bilang Cuman karena gue beli yang warna putih kayak ini agak gampang kotor Tapi kita lihat aja nanti ya Nah, ini nih, ini perkembangan bagus dari h 510 nih. Dia di headbandnya udah dikasih padding. Lalu uh, si headband ini bisa di-stretch ya untuk menyesuaikan dengan besar kepala penggunanya. Bisa di-stretch, walaupun mekanisme untuk uh, stretchingnya ini dalamnya tetap plastik juga ya. Karena ada beberapa headphone lain yang walaupun dia... Tipe entry level dia udah dikasih di sininya metal, tapi nggak apa-apa. Ini seperti yang gue bilang plastiknya kuat. Yang berikut uh, untuk earpadnya ini uh, leathered ya, bukan kulit asli, tapi bahannya cukup lembut nih. Ya balon di sini cukup lembut. Nah untuk memudahkan membedakan mana kiri kanan di sini ada markingnya nih ada L, di sini ada R kelihatan nggak sih? Ah ya ada R ya. Oke, okay. dari sisi pertombolan, ya, ada beberapa tombol fisik. Itu adanya di uh, telinga yang sebelah kanan semua, ya, menyatu semua. Yang pertama ini adalah tombol on/off, yang sekaligus berfungsi untuk tombol pairing Bluetooth. Oke, okay. berikutnya di sini ada volume up, volume down. Nah, volume up dan volume down ini juga uh, berfungsi ganda untuk next track dan previous track. Lalu di sini ada lampu indikator dan di sini ada uh, USB Type C untuk charging. Oke, okay? di sebelahnya ada titik kecil ini, ini adalah mikrofonnya. Nah, jadi kalau dilihat dari uh, secara fisik sih, gue sih ngelihat ini perkembangan yang sudah sangat baik dibanding WHCH-510 ya demikian video unboxing dan first impression dari WHCH-520 buat kalian yang masih penasaran ini gimana sih bunyinya, bagus bagusnya, fiturnya apa aja, dan lain-lain tunggu saja review lengkapnya di channel gue ini stay tune dan buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribenya nya Like-nya, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.